Oke guys, sebelum ke videonya, jangan lupa like, isi kolom komentar, subscribe, apalagi kalau kalian bantu Sari. Itu semua membuat saya menjadi semangat lagi ke depannya. Terima kasih guys. Ciri-ciri ikan lohan stres. Biasanya nafsu makan ikan lowan akan berkurang, bahkan menurun secara drastis. Yang biasanya mau makan dengan lahap, bisa tidak mau makan sama sekali. Yang kedua, bisa kamu lihat dari fisik ikan, ikan yang sedang stres biasanya warnanya pucat dan memudar. Ikan lowan juga akan terlihat gelisah terbukti jika dia akan kaget jika ada sesuatu yang mendekatinya, misalnya saja saat kamu mendekati akuarium ikan seperti kelabakan dan ketakutan. Selanjutnya, ciri-cirinya bisa terlihat dari jenongnya, yang tadinya menonjol bulat ideal bisa berubah dan kempis. Dan yang terakhir, apabila ikan sedang stres, biasanya ikan akan cenderung sering menyediri di sudut kolam. Nah, itulah tadi beberapa ciri-ciri umum ikan louhan stres. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri ikan louhan stres, selanjutnya suhe luhan akan membahas bagaimana cara untuk mengobatinya. Cara mengatasi ikan louhan stres: 1. Jaga suhu akuarium dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena ia tidak nyaman dengan suhu air akuarium saat ini, atau karena suhu tidak stabil yang sering berubah-ubah. Untuk mengatasinya, kamu bisa memasang water heater untuk mengontrol suhu air supaya ideal untuk hidup ikan lohan, yaitu sekitar 28-31 derajat Celsius. 2. Pantau kondisi keasaman air akuarium. Pada kondisi air yang terlalu asam, dapat menyebabkan ikan menjadi tidak nyaman dan stres. Untuk itu kamu perlu mengontrol kondisi keasaman air akuarium. Kamu bisa menggunakan alat bernama meter. Apabila kondisi air memang terlalu masam, kamu bisa memberi air rendaman daun ketapang, secukupnya saja guna menaikkan pahnya. Dan jangan terlalu banyak karena dapat menyebabkan air menjadi keruh. 3. Pindahkan ke akuarium karantina. Jika sudah dilakukan beragam penanganan tadi, ikan tak kunjung membaik, kamu bisa mencoba memindahkan ikan luuhan ke akuarium lain untuk dilakukan karantina. Siapkan akuarium yang benar-benar ideal untuk ikan luuhan dan juga pasang perlengkapan akuarium secara lengkap mulai dari filter hingga lampu akuarium. Dengan memasang lampu akuarium juga dapat memberikan efek positif untuk mengurangi stres pada ikan. 4. Berikan makanan secara teratur Salah satu faktor yang paling cepat mempengaruhi ikan lowan supaya bisa cepat membaik adalah dengan memberinya makanan yang bernutrisi. Apabila ikan belum mau makan, juga sebaiknya kamu memberinya obat penambah nafsu makan ikan ataupun multivitamin tertentu untuk menunjang nafsu makan ikan. Nah, demikian tadi sedikit tips cara mengobati ikan louhan stres dengan mudah. Semoga dapat bermanfaat, dan ikan yang kamu pelihara bisa sembuh total.